Ketika keluar nanah atau cairan berwarna putih kental, kuning, kehijauan, disertai sakit ketika kencing. Maka kondisi ini menandakan adanya masalah kesehatan atau penyakit kencing nanah bakteri gonore neseria. Banyak penyebab kencing nanah gonore. Satu Anda memiliki pasangan seks baru yang tidak jelas. Dua Anda memiliki banyak pasangan seks. 3. Anda pernah didiagnosis gonore sebelumnya. 4. Anda memiliki infeksi menular seksual lainnya. 5. Melakukan hubungan intim di saat wanita menstruasi atau keputihan abnormal. 6. Sering menahan ingin kencing. 7. Sering melakukan onani atau seks dengan tangan. 8. Pakai celana dalam terlalu ketat yang mengakibatkan lembab dan tumbuhnya bakteri. Kurang menjaga kebersihan area kelamin. Ciri-ciri gonore atau kencing nanah pada wanita. satu Keluar cairan encer dari vagina dan berwarna putih, kuning atau hijau. dua Buang air kecil terasa sakit. tiga Keluarnya darah saat buang air kecil dan terasa gatal yang amat sangat di sekitar kemaluan. 4. Haid yang tidak teratur atau abnormal seperti susu. 5. Perut bagian bawah terasa sakit pada saat berhubungan seks atau setelahnya. 6. Perdarahan pada saat berhubungan seks atau setelahnya. Pendarahan berlebihan ketika mengalami menstruasi. Komplikasi penyakit kencing nanah gonore pada pria dan wanita. Pada pria, 1. Kemandulan, 2. Buah zakar bengkak, 3. Demam, 4. Sakit persendian, 5. Mudah sakit, 6. Mani encer, 7. Mudah terkena penyakit kelamin, 8. Sipilis. 9 HIV AIDS, 10 herpes genital, 11 kutil kelamin pada wanita, 1 keputihan tidak normal, 2 misve keluar bercak coklat, 3 menstruasi tidak normal, 4 kemandulan, 5 benjolan di misve, 6 gatal di misve, 7 sakit radang panggul, 8 sakit persendian, 9 mudah keguguran saat hamil, 10 menular ke janin. Jangan biarkan kencing nanah gonore semakin parah dan jangan gunakan sembarang obat. Segera lakukan pengobatan. Pesan obat kencing nanah gonore Denatur Indonesia. Tidak perlu ke dokter dan tidak khawatir salah obat. Tinggal pesan tunggu di rumah. Obat dikirim sampai alamat rumah Anda privasi terjamin. Segera hubungi kontak kami melalui telepon atau WhatsApp di 081391723953.